Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Luji, Bang Luji Star. Kok bisa bikin muntah kenapa Bang? <laughs> Aku bakal terserah abang, mau punya pacar aku gak mau, mau punya, punya suami gak mau pacar kalau mobil pakai AC, mabuk gak kamu, ih dibilang aku mah, tergantung yang, yang bawa mobilnya, enak apa enggak, kan ada tuh orang yang bawa mobil udah kayak bawa pantau kan terus sama sama wanginya sama yang wangi-wangi ih kemarin aku, yang dari Cibinong itu kan udah gitu orang kayak rem gasnya tuh kerasa banget kan mengihin kalau uji makasih udah gitu mobilnya tuh bau kopi ih enak padahal tinggal ikut gak bayar ongkos katanya udahlah lebih enak naik motor kalian bawa sih bakalan muntah-muntah lucah iya dijamin muntah-muntah aku bang maaf aku siapa ya ih gak tau emang kamu siapa ya kamu siapa ya emang kita kenal <tuk> emang kita kenal kan? soalnya bukanya <tuk> ngeleg bang singit parah sampai eneg sampai seol gitu tuh beda tapi muntahannya bang alhamdulillah ID maciloh katanya kata si bang Sitko ada kerjaan banget gua kangennya sama laki gitu nambah laki Nana, nanas telepon nanas bang? kenapa nanas? kok pernah ada jalan teman mandi air hangat naik motor berempat? ih kok bisa berempat? kenapa kamu sering mabuk pakai mobil? aku gak bilang aku sering mabuk pakai mobil aku gak bilang bang aku gak bilang sering tapi ada kalanya apalagi kalau badan lagi kurang fit Tuh, enggak, enggak. mau sih, paling kayak cuma pusing-pusing, dong.